Kamu tahu nggak, kenapa hantu di Indonesia kebanyakan wanita? Mari kita ulas sisi lainnya dalam video ini. Ah, ah, ah, ah. Dengar ya, hantu itu ada. Dia tuh cuman urban legend. Kalaupun hantu Nancy ada, gua bakal dia. Sebenarnya tidak ada penjelasan yang pasti mengapa hantu di Indonesia seringkali digambarkan sebagai wanita. Namun, terdapat beberapa teori dan kepercayaan yang mungkin dapat menjawab pertanyaan ini. Salah satu teori mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan bahwa wanita cenderung lebih terikat emosional dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi spiritual. Karena itu, wanita dianggap lebih mungkin untuk menjadi hantu atau arwah penasaran jika mereka meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Kalian boleh percaya atau tidak dengan hal ini? gue cerita ke gue tentang hantu ya buat apa? Lu bangkitin arwah hantu Nancy? Lo kalau emang takut, lo nggak berani. Ya udah, nggak usah ikut. Dan dalam budaya Indonesia, wanita seringkali dianggap lebih lemah dan rentan dibandingkan dengan pria. Hal ini mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang hantu, di mana wanita digambarkan sebagai makhluk yang lebih mudah menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Jadi, dengan digambarkannya hantu dua tersebut dengan sosok wanita, hal ini akan mempengaruhi mental pria bahwa wanita juga bisa menjadi menakutkan, sehingga membuat wanita lebih dihormati dan dihargai di kalangan pria. Namun, walaupun hantu di Indonesia seringkali digambarkan sebagai wanita, tetap ada juga hantu pria yang terkenal seperti dalam tradisi Jawa, terdapat istilah, Genderuwo yang dianggap sebagai hantu paling menakutkan. Namun tetap saja kalah suara dengan hantu wanita, seperti kuntilanak, wewe gombel, suster ngesot, pocong, mak lampir, dan lainnya. Tapi perlu kita ketahui juga gambaran hantu sebagai wanita tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan dalam budaya-budaya lain di seluruh dunia. Bagaimana persepsi kalian tentang hantu? Tuliskan di kolom komentar. Hantunya ada di belakang lo. Like, comment, share, dan subscribe channel yang informatif agar masyarakat kita bermutu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.